Minyak rem, Mas Sayyidina Muhammad bin Rasulillah wa ala alihi washabihi mamallah salatu wassalamu alaihi wa alihi wa sahbihi laday jogi dunia amama tu sanu qala Allah taala fil quranil karim wa huwa asdaqul Aabultu danani bisa di di innahu wasalibul bashir Muhammad As-salatu Birod Rabbi Ya Allah Ali Ya Ya Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah wa bilmu'amdan iman wa aqidah roji jadi nyimang warajuk. Mudah-mudahan puji menyalur dengan hati menjadi baktias diri usengit yang buang diri tempang manak. Urang sanggate kagassalah Allah robul jadi pantana rumah suci nu ada di Umi darat, sarang cair, bareng, sarang lelaki, sawar, berat darah, dapat Dihias Bias, kombinasi kamera, muda, umugi, air hujan, yang paruh, tindak menjadi bangkiah seragam, pesimis, yang buang dari kembang sampah, kurang disangka tingkat kesalahan Allah ajar, wajarlah mantan, dan menurut babi, sesat. Mudahlah segala makhluknya mendetomo walantara menghayati alam dunia subur menjantan pampukan turun mudah mudahan Allah Di hukum, panundung, saya buka bingung, menyantara, tidak bawa buku. Menebal, salah susah, musuh merambat, tidak bayar. Di hias, pusang di janji. Mau mencari, mula mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari, Assalamualaikum kedatangan para salam salam para salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam salam hak kini yo kiamat. Hilas para Mudah-mudahan umatna ogi ini mereka Bapak sobat Abi, jangan tento selalu itu tempat jangan Jadi ini kan saya Pas saya <laughs> Bapak RW, Tuanami, Bapak Ustadz Bapak Ustad, mudah-mudahan panjang sehat raffia dan Bunda Bapak Ustad, Lalu mula masyarakat tokoh masyarakat moyah ini, terutama dewan, jabatan, mungkin. Kalau mana nanya di kelas singkat tentang tabungan di Jawa Maliau, tapi tadi sahur di pusat cenai haji majina cenai 20 menit rela. Alhamdulillah tuh, ya dan awas singkat pada melekat, tombol balik bawah, elok untuk manfaatin yang semulia manfaatnya. Wih jangan demo aduh, atau ibu-ibu ibu, -ibu, ibu Mudah-mudahan Doa ibu sebagian dosa jawab Allah. Baik baiklah. 2022 2022, ribu dua kene kubus, udah, mudahan mantan, syahid, serang, oke, bisa ngajamin, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, ketika, pas ketika, halo Mampai, juga selagi, <tik> saya pemandingkan bayangkan saya selakin goreng kita goreng kaset biasanya tetangga lebih hijau nah mudah-mudahan Ibu sadayana, hadir, hadir kepada Lanjang yuswak. Amin <tik> Sampai si naos Naos, naos, naos, naos, naos, naos Datang naon, hiji, dedet, di ulama mabur, di ulama, habis, di Itu ia jauh di ulama Mata suri ke nabi Sayang di ala umat di zaman yang dinam-dinam damel untuk pohon muket ini di zaman bakal datang di zaman di masa di mana umat lari dari ulamah jin pohon. Nah maksudnya ini ya, ya. maka akibatnya saya dari di hukumoh disalahin si, baliatin bakal tunibakal orang mandiri punarnya, bakal tunibakal orang cikuya tiru apa perkara kulah luka haji. Tu seb suara ini. Tadi pada asyara kaos Terus pada mati tadi kaos airnya pada isyara kaos Jadi ini nanti padat Jadwal yang terimakasih Sampai itu untuk menunggu nang Karena menunggu nang Tidak ada yang Tadi ini papan kalau alim alim ulama anu pariji sang kali Nabi mung ibu jalu ulama yarfa Allah baraka min kasbihin bakal cocok ku Allah barokah alimna kasabna ajeng alim. te ing sabalaga ajeng te ing mbole lebar lomba ajeng te ing tanah dekat doa barokah ana sana harap harapan obat perasa detik obo-oge kita tiba jauh di para Ustadz, para kudang Ustadz, maka kegegitan, ingin naji, saya di para Ustadz, era ya, Raja Man Yiru Raja Man, ya Sariyan, ngiri Sariyan, niat, mbak, ulang ya Sariyan, ya para kudang, masak, para kongkolah amin, no, amin, usaha, mbak, roh, ah Amin Amin Ya amin. Amin. Amin. Amin. amin oh Datang, mbak, Raja Allah tewa hei, uran ya, yang Andil Diberi panjang umur Kami, nebikah bulan panjang Seolah-olah kiai. Tintah lomba amal sholat Hai, tak masalah Tintah lomba sholat Lain tintah lomba sulit Tintah lomba ibadah Lain tintah lomba siap Halo? Oh. Aneh pintar sebab ibadah Tidak, yang akan guna Allah subhanahu wa ta'ala ini, ini, eh, ini, eh, ini, eh, ini, mah ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, putih, ini, Kalau, ini, ini, ini, ini, ya? Subuh, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Mepil terbak-bakar di Halo? Kamu kali, kamu pas tahun <tangan> 2015, tempat kapal, itu, yang diharus. kecil? Iya, diharus. Ah, So, ayo, Tukang, tukang Mau sabaran sih, Tuh, Orang cipu yang wal salah Orang ini Balik-balik Ayah, Ustadz, Orang cipu yang Cipu yang Ibu Si maka pulang mengorekkan Ustadz dikit ngek <SILENCIO> cici nye, rucan lagi suruh miraj nama tename, nga, kene. Satu, siap? siap? siap! halo? halo? luskan ini bupati senai nah, cipang mustah, durah, cipu, ya. Datang pahala Pak Bokpit Tiara Rosak putus tanpa pina Pak Bokpit Hebat Jadi Prabu Arif pun namaku Seri Hebat oh, Hebat Diki Owe Tiara Rosak Anak hari Rejo para yang mau kangen Nyanyi Yupa atau tau mak dia harus ke Singapura itu ibadah Pinter Laulahan seraki istri Tanpa Ditolak seraki Halo Halo Contoh dia Kalau Contoh, Ibu itu ayah kaku jasera. Mencari mati Pun pada kita teh Mau montong. tak bantu salah waktu di nyenyek Sebut Serut tak puja serah. Dipuja serah teh ngom ada lohor Allahu Akbar Allahu Akbar pas itu teh wudu basuh wudu salat tahussu lohor. Dalam keadaan kita tidak salat karena kepuja serah tidak diizinkan suami maka tidak salatnya orang itu Salat tahussu oke. Kakak tidak izin suami Nasya. Hidup, suami itu. Terus ke hati Padahal putih kan di sisi Biar ibu papa itu. Tasulinya adri cipu ya, mana kardusnya? <laughs> nak? Mereka kardusnya kontang menurunkan wajahnya. <laughs> mata aku luwain mau kardus. <laughs> yang ya, orang yang tersilap mau lupa, naring, mata sepotong. Seperti nah. makan kardus. <laughs> oh, kita kita matang dianggap dia seriusnya dianggap ketama gerai, jadi toh dianggap kembali ke rumah wah, masjidah hebat itu ya, tadi mubik sambutan ngembik pasang pranik alhamdul manbana masjidah lelilah banallahu bayi tanfir jalan banallahu bayi tanfir jalan saat jalan ma'num abangun masjid, maka beresah jalan bakal ibangun ke, hijiki ma'nis berengar ini istilahnya mereka s alhamdulillah masjid gede gramik harus minum aqua Kak Pawet, desok terenggok kau pada, hari kalau susu mau yang tapi khusus ibadah itu, perlu paling terencana kuno nyawa oh, ya, dengan ya, tunai ya. sebab dalam apa lotai banyak ditolak. Aku lumayan, aku lumayan aman. dan ¡Vaya a regresar! itu kan kencong. Ya, Alhamdulillah. Yeah. Kubra peringatan Isra <ganyi>, <ganyi>, Isra dan Isra Dan menurut terminologi Nunggu bahasa Perjalanan di waktu peti Perjalanan di waktu peti Ini sudah diperingat di hari Eh, teman-teman ada peti Ya <laughs> <laughs> nah. Anu Kapasan peti Terus Anu ngobor peti Nunggu sepeti Ini, ya maka perjalanan Waktu peti, nek nah binal masjidil haro, bintang masjidil di haro, imatjidil hakso, imatjidil hakso ditaitkan ke langit 17, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Bu? Halo? 15, 15, 15, 15, di 15, 15, kira 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Nah, di sida di mana di batu mungul nah, di batu Nah saya perjalanan di waktu perjalanan disebut sebagai Subhanaladzi al Jadi katanya Asro biabdi'i aladih al Neh, cik santri Sahur paus dan sahro ni aladih Tetetet, amun sahur santri mah Kalimat sabu Nafib isim maus Kudu ayam ni Disebut nateh silah aladih al Ya, subhanal adih Asro biabdi'i Tuh Sama waktu aladih al al asro biabdi'i Neh sama nena, yang kalimat subhanallah. Kalimat Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang sifat sifat peranti misionan, dan mustahilnya Allah. mampu Allah, berjalan dengan rasul, 5 waktu sang lebih, haram hil harum, asal, takut, 4 hari Alhamdulillah mana Alhamdulillah hari kemana-mana, 5 hari seperti hikmah, selanjutnya Halo Lanjut, Lanjut. Lanjut. Ya, ilmu atau ayah-ayah bapak ini kalau mau hiji ini lupa Halo Salah, kiman, <tis> Ubur doa. Nah Ya. Ya. ya. ya. ya. Alhamdulillah. Amin. Al Naon sababna Rasul diisrakeun sami mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka tempat tinggi. Seaur sebagian ulama ketika Allah rek nitahkeun jelema Langan-langan Cilemah Disebut cilemah sotian meredal dengan tikmah Langan di apa? jadi Celepah Langan di Ingkong jadi Celepong Usabah kura meredal dengan tikmah jadi dalam Susu Data Langan-langan dari Pak Iman Islam dan Pak WRT, oh WRT, WRT, itu Pak waktu ya dasar saja Man mantan masing-masing profesi yang harusnya Pak manusia, akhirnya diri Jadi tulis, darahnya Alim tadi, buka tau sebarang Duit kemana tadi? Duit kemana tadi? Duit kemana tadi? kemana tadi? Duit Allah kepada yang ada dalam manusia antara api daumah Allah mungkus mereka jibril Titang nyopot Tandun, dari cipta Jadi jibril Paduka dalam muslim Cocok tak? Arenya naon Gusti? Arenya ke terbaru sama Nusa Gusti punya berusik Nah, mereka pakai tikung manung Beri kita terima berusik Beri Gusti Apa yang dinamati Bakalnya yang apa sama nih? iya Gusti Tinggalin tugas terkabau roda di dulu Wah, itu malah ikatik Ini dah ilung pil Arti polifah Tuh Nah, nikah Allah, kaulah treknya dua puluh lima di muka bumi protes, malaikat yang mesti, entong, manusama, kebakaran, bakundara, bakal manusia, nah, wajah, diri, rusak ke manusia, walungan, identitas, gunung, gunung, datang kepala, di luar, ke belakang, terus, salah satu orang tapi ke malu, pijit, cici, di kurungan. Leras Laut diobat Laut dikobat Laut dikobat Laut dikobat Nama anak Untuk dirusak manusia Justi Sya Allah Ini alamu Tampak Mereka Kau lalu Nya Wadid Bata tanjil Kesempatan Birl Coklatan Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Bikin Barang tanuh mereka maling sana Kuji diri protes sana Deknik amal aku Cicil Kau lah ni untuk Allah. buah Andil rekinjen manusia Mereka Sebab budak cipunya cicil cipu ni Tongong kau lah dosa kami Isuk isuk ayam Rotek bongkok. kelak Ayam balak balak Bantu anak tu Ayam balak balak Ayam Boreng mulut Ayam Boreng tapi kita sholat lopar ada Allah bapak-bapak telah adat abis di Allah mong kau nama umidin manusia cetan elek-reket hidil hidil hidil padahal Allah yang terbiasa kan muji kemah lupna atuk kumane ayahnya jibril dikail dikail nana norak dikail mong pek dikail jawa kemah dosa ditongom kaulah kayak apa? buh korupsi berandahar, ini bulan merah, migel tidak marah marah pankor loncong. krim krim krim krim. kalau saya lupa pankor loncong ayah? ayah. alhamdulillah. keme? pakai pankor loncong teh warung. krim krim. Anjir, bareng sama mereka, kawan. keroncong masih yang tadi, keroncong tapi 10 gram Oh, Sorena bakal di rasa. Pasak keroncong, di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 Alok Ibu-ibu 17an Orang panggil Makan Tumar Ini dia habis 20 Ya ada 30 Ya ada 40 Tak panggil Makan Tumar Tanggalan 7 juta Ini dah panggil Ya yes. <laughs> Dah kita panggil Semang <laughs> <laughs> Terhasil dari Baiklah kita Nunggu Tegusti Alim Baiklah Bikahil dan hasil musik satu keuskupnya, Channa Blue. Lola, kawan-kawan, saya tak tak sebab baru usah mau bapaknya, baru usah panggil Ya, Bapak persiapkan, urusan di seorang, menjawab Dan ya, kalau susunya, ya, kita memang awak, biasa banget, teh, ujung kita. Atau kopi gudeg, atau atau sweet susu penipat, alamdu, Al itu sebutnya sejarah 2,60 tahun susul yang panjang ayah pulang Indonesia menikahkan Korea kurang sudah Injuta, di Jumat di pabrik kapsul kapsul bakal menyeron menari 10 tahun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 kita dimangkain karena saat namanya Jema Tapi kita diharapkan lagi orang ngorak Jadi suan murah sana Hei, sana ini ya? ini Ini nini siya gitu Ini ngorak Apat musyaknya dikirim salasin ya Ya, apa Diinem kuhar yuk teh dua Nyi lorot, belum tahu Ari kita ini siswa, aki siap, salos anak luar itu ku itu siap dua, Tukang maksa, siranya ini: "Tunggu, gelis, geranda, kemarauan, kebaruan, dicabut nyawa, bom, etekma." datang datang terlalu makan jam. Ken, si orang kipuya, ditolong air, saya sepak punah, seserian, pakacji tidak betul air, air banyak. Aja sesamualan ada, tapi sekarang ada orang ditolong kaulah, dibetul kaulah dilembok caci, siap. Dilembok krimu, siap, orang kipuya, orang tidak mau. Si Titi Patimala, dia terkubus.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 Bunda, lalu pupusnya Fatima dan Zahra Putri Sin sopan hanya kasih di Fatima, Umar. Tanya dari "Reksi di Fatima, reksi di kurang mana, reksi kurang tipu Muntah ibadah di ngek pahit, kok orang beraksi punya? Kecil, besar, ya, buruk, Pulang ke negeri, anak ini hidup. Udah mau orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang mau orang orang orang Pak Ustaz orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang yang orang orang orang orang orang orang orang orang Bidiknya kemarin kemana Ustaz Apa so -so. sopan Ustaz sang mana Tapi balik <laughs> Jadi kawan Alhamdulillah, pakai mak, Ustaz pas Alhamdulillah. Nolak tidak. Nah, itu kita. Nah, pas para jantan manusia, usabab waktu dari malaikat didirikan ini kalisrofil nolak, di protes karena nggak Allah. Allah diuji empat pertanyaan. Eh malaikat, usabab ajen mereka ajen protes, pula eh pertanyaan, bisa nggak jawab mal ajen? Cuma tak ajen. Naon nah, nah, 5000 nah, nah, tahun naon tahun 5000 Naon 5000 naon 5000 tahun 5000 pertanyaan 5000 tahun 5000 tahun 5000 tahun tahun 5000 tahun tahun akhiratnya, tahun 5000 tahun 5000 tahun 5000 tahun 5000 tahun namun lalu kandil mangkai akhir baris sumpah besok jangan hingga to bakal ayah bisa menjawab pertanyaan kalau tidak di makhluk dibakar sama manusia ayah dari Mekah karena Muhammad sallallahu alaihi itu mantap Cek sebagian ulama, di slot terserah dimirahatkan, kan Rasul surga, kita tujuh teh, bawa yang Jibril, diberi kesempatan Jibril, desa Naraos, Karusolo, Naon, jia Alhamdulillah, apa kira-kira kita cerita itu, anjing, karena dongeng, wajib bingung, apa yang lain, bungeng wakai, apa, walaupun apa, bagulah, sinetron, si Andin, dan si Aldebaran, apa, dongeng kawan, apa. Malah jauh Muhammad bin Qawi. Dah, numut kan bujai panjai rosanti mesjid Ketika Rasul dipakai pun jibril mirus kalangan kain kita ros jahat Allah. Abi dah yang menempuh rasul naunya kita ros kalau naon hari musia boleh Bore kita kitab nailul ibad Ibnu Hajar Al Asqalani rahimah bin salahun kiyat salahun mukhtikar darajat fa'al tinurukam an selamat di dunia akhirat Rasul nawala bil arimun ya'tek niti perkara niti perilaku niti amalan supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat di dunia hasanah wa fil harus duniawi terlalu, jangan makan. Dalam satunya, kurang bakal, kurang bakal, pasal kue panjang dan di ujung sampurna. Guru mau gak ke kota lini seperti di bakal diundang? Ini udah bakal bakal bakal, ngan awak bakal kulu bakal, ngan kawak, kue kawak kan iya? Awak iya mah susu gelap, nasi gelap, buruk. Mungkin mah awak anu itu terutus, sanggup, terutu, bakak, bakut, susu. Jadi itu, mah. Ibu toh itu nah. Bilih ayam penyajung <girly> Nah, untuk bila ini Bila bila ayam panjang ayam panjang Nah, naon hari pun jatih Di malerai kurasul Jidir, hari nah, pun jatih hiji tanpa tak nyamak Ke manusia Jidir, ya Naon hari pun jatih Kisi, hiji, ini bawa balik dan ana namun ma. Namaste mulan injiat. Pa naon ma? To timiti ke mama-mama. Dingini. Naon ka ka rumah tak selamat di negara di Kahrat teh. Bahas ya Allah isyri wa alaniya. Ante kier ku Allah rek nyumpul rek terang tangan sieur ku Allah, sieur ku Allah. Pa Ah, ini, pasti, pasti. Nah, nah, Ini. perkara, Anu mantak selamat dirinya di akhirat. Kalau <tuk> Ibu, ayo yang selamat di dunia ayo selamat di arah Cekal dia, sian buat Allah, nek, terang-terangan kata wangil dihubut, sebab terang-terangan Yang dihubut, Allah menyamul Indah kawas samim ul-adih Indah kawas samim ul-bazhi Allah kumat Padurang malah, ini kama udah Kau masir ini mistri Kan baik, kan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 seraki dengan boleh tersumbu, reiki jejak anak batur, ke diundang ke Nipu. Selawat, ibu tonton reinkun, <Saruh> hanya cerita Wan mulia bila ini nantinya.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 dua ratus delapan puluh dosa berlebih menurut ibu Madeklet Raja Maswada man man man man dosa Alhamdulillah kintu Tara ada si ah ganti solawatnya ganti doa itu ke ibu teh panjang itu terus ada jad teh tangan nang subuh ba ari ceurik mah bisa ba subuh ba ai mamak dina orangis eta ngabayangkeun bapak dina raka ya, kumisan teu tiang kumian ari bapak ka bapak, bapak, bapak mata kayu urang subuh alhamdulillah ya robb Sial Allah maaf pasti sial ukologi dan sial usalaki. Ibu sial dan usalaki. Namun salaki murka atau murka. Namun pemandikan kesalahan yang dengani. Dengan dutupan orang. Salaki Allah bakal murka. Salakinan. Sebab salakinan dibisah malah salak dan kewajiban. Ini pemandikan anak. Kalau. Salakinan teh. Ya, di YouTube taruhlah Pak Etum Pamana, Pamana ini iya, Pak. Oh, Pak tuh. Oh, Pak Kadoswanto. Oh, Tidak, kesulitan diusuk. Pak <pakadus> Majikan nama belum, belum. Salah diri bonding, bebena ketak. Apa pasar? Ditampung untuk bang Eko, ditampung untuk bang Pasar. Oh wakuban, lalu dalam lalu ini yang Allah, aku dengar aku dengar, aku dengar apa masalah pemajikan di pasar nyebelin-nyebelin, kau dosa, sholat, tadi tolak, Allah lantaran solat tadi tidak lagi aku membiarkan istrinya temung kau di pasar, di jalan ditolak, Allah, seratan tadi mapan pemajikan tadi di dalam pasar, mata kerja sing-sia, itu Allah di sini, dok, pemajikan, pemajikan udah minta ini, ke di mereka mana-mana Halo. halo anak kurang yang salah itu, itu anak itu, sudah di, eh, ya. di pulungan, <tuh> itu kan, <tuh> <tuh> <tuh> Lepet mandi Allah Tuhanmu jangan amanat bahaya mana di para suami tidak bisa mendidik istrinya dan anaknya untuk pintas bisa sholat walau alim majem tenyam yang anak keluarga agama maka salaki jangan pakai toh di maka bisa kita betul sholat dengan belum berusaha pakai betul-betul, imam belum betul, seorang pun belum bahas. Masih, <tik> e. perluan. <tik> Kepala keluarga bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi dunia orang hamil. Di dunia jangan di angket. Eh? Sinsiin wong Ku anak Tim Pamankah yang disebut Dayus, La yang bunuh daratan Dayus, La yang bunuh daratan Dayus terus masuk, lah yang bunuh daratan Dayus semua masuk surga, kalau ini Dayus masuk surga Dayus, buat Dayus yang sok, kau berdayus teh. Allah dihukum suh ala kalidi, lah rakyat kepala keluarga membiarkan nabi Adam berbuat su, berbuat kabur berbuat maksiat. Halo, serius nih tuh ya? Sebelum saya cikmai kenal itu. Betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul. Salat terutama awan dalam sian kubhusti Allah. Ciri, perhari, perhari, tanya bersama. Sebab salat, apalapun lima bayi tahunak, makbuni bayi khabarir. Seorang ekap parok, 100 dosa, 100 satu 100 dosa gede, dilakukan. Allah, warta, lohor, etaknya 100 lohor, 00 detik, dosa, antara dosa, 100 lohor dosa itu 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, dia menanti si aku kalau oh, dia satu dipunuh, terus tunggu. Ambo oh, apa? Halo. Lumasannya. Iya. Lanjut salat. Allah. Oh, bapak. Wah, ke mana-mana. Deh Sekian lama. Jangan tuh. Tuang es teh ya? Aku menunggu. Kata dia ke salat, nah hatinya kuntung. sholat harusnya nunggu Allah bisa hadirkan tidak sholat lain hati yang kawas dalma lain Allah Allah sholat wa pun bisa memutuskan cekpanu kusti hafidwa padosa temun sholat mantap orang maju gusti harta Halo. Ibu adalah letong, wajibu sholat Kita masih gembira korek korek teh banyak dicubur kudang jati sifat <Susukai> hukumnya omkaten Ibu pernah jadi bawah kata ponjil dengan pasukan ke bapak-bapak, pernah? <Susukai> pernah? Masuk pilih, asal di Anu ke bapak dipayaran Alhamdulillah Jepang yeah. Jepang Oke, lagi-lagi, aku nama besok, 11, 14, 14, 14, Terus 13, 13, pakai baju-baju 13, 13, So, Bapak 13, 13, 13, 13, salung pamer 13, 13, sorban 13, jadi 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, Saya minta, aku kalau kamar, dengan cantik tetes seumur Bapak, Masjid Nabi, Bapak, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, lain Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabi, Masjid tapi abis ini buku abis ini bagus Kacau hati, Alhamdulillah, Sanya ada nasihat gue, aduh nasihat gue Seti kaan, Trom gue, Alhamdul Trong, trong belum Masalah kita tinggal cek, karena saru nancet Karena balu nancet, karena Ulah, Mulai masalah kiri komad di masjid Mana OPA, mana OPA, mana OPA mana namanya sumpah di Oh, ada nang marak, ada nang marak pan isi masuk di perputan tuli grup ke sajada di ger sisi-siti meeting dina kutang teh ngait kana sajada rawet kusarakina sepul pan pan kutang ngagan di kutang. Oh, aduh satwa. Anu buruk, masing kultuk, panu sayar, masing ke tempat Pariksa, salam Baju, pokok musnah Ya, kumah laki bagian tukang tadi ya Bantu mahu-mahu wakbar, banget Allah, beri hidup, tak Ya Ya, bentar, kamu mereka bapak lah apa adi malam papa rada nah, nah. nah, nah. masuk okay. Itu malam, bapak. Alhamdulillah Ya, Rami ya Tepat ibadah yang tadi menunjukkan Ibu, baktos kaca roge, baktos kasepu Baktos kamu, supaya luar tak Ia hara lihat kini sepungnya Ia Tunjuk isroh mikroh, rasul, dukika sidrotul muntah Dukika mustawak Seorang malikat gigil, ya rasul Habiman tergiat pada menghadap Kau mau, upami menghadap Kau mau, disayah badan kami hancur Sadira waimah Oh, ke hancur rasulnya di mustawa ayat biji cahaya ngabulan biji dalma allah buat buat jadi lawain di kuatkan jadi mustawa ayat dalma oh namanya etet oh kita dalma teh ternyata biji etet anulam benar basel musyikir allah subhanahuwata Paduana anu hatian yang rawat mereka masih karena surat berjamaah katilu anu pedora khatikolo Tara tara rola bahaya kolok tara lawan khatikolo sebab siun buku sti Mantap majelting ibu ibadah majelting bapak ibadah betul tapi nukang ngomong kali kurama Majelik hata ibu rama kata marana kelas Hartina sebab ridho Allah teridho kedua ibu rama Alhamdulillah Amin jam, ya, ya. <tik> oh, jam 10 jam 11 sama rapat jam, dia punya Kasih pula nangannya Tidak ada Dapat Sebab kita poncinan Salamat dunia, terakhir Ganung kukera didik, bel agama, sebab aman. istri didik, kuker bel ilmu agama, suami, Kukuh-kukuh, kukuh Alhamdulillah. bagaimana untung. Ketos. Nah, singpanger, uh, pak Musta singpanger, Abi, pak Musta jawabannya itu berisi pemakaian piyak di dia, an, an Alhamdulillah, yeah. didorong kurang lahir ke makani, mati, coba coba coba, Abi ada yang tadi si piyuk, pak Musta didirikan ya, berjuang, pernah emun ter. Upami lebaran, antara penyusuh meneramnya Buatli Pak Ustaz tegadu senal Mesir, saudara ya Emu, gitu oh. Teras Pak Ustaz buat Tengaduh acu, tango lebaran Teras tegaduh Kopea, tango lebaran, gitu enggak? Oh. Mulai, ayunan Terajau, perawah, puasa Mesir Senal, serampasan Sorban, acu Nawan mas sales saya sepa Ustaz kemampu tak sebagai jamanan tapi di sorbat, sorban di pasihan pokok upami ditawar-tawar demahal harganan tapi di kalunan, disimpan di kalase, upami lewat kabumi, ditinggalin. oh, iya yes, di pemasihan di anak kulit di jamaah. di alhamdulillah di nemu, goreng, oke okay, pamerin Disyukuri, pulang korek, bikin korek, makan di apa cantang, matongi, ditinggal, udah dimasukin, ayam gelo, ini, watsuh, di jalan, tinggi masuk, sama si dia, ayam itu adalah harta di kaca, si gelo nih, pio, jauh manjir, manjir nah, dari asupun ke belum, manjir dari ganti, minta bunuh gelo, jeletong, bunuh gelo, pas nato seharap Tersalamatan, ayo, gotong-gotong. pasti dikotong teh, burak, main teh. Beningnya jadi te burak, mporek. Kebuntuknya lo. Besi gitu, besi main teh, ya, sepuluh kanan-banu. Jadi, ayo, -ayo sebagai dahar harus, konsentrasi. Ya, jadi, jadi ngasih lah, <loh> atau ya. dalam masa ramadhan no, sudah bagi dahar ini ya. oh ya, ibu ibu ada menyambut nah, ada lama oh, ya. ya. ending mawitan baktos kasepuk baktos kasepuk harapkanlah yang selaki sekalipun sedang di punggung pun tak di punggung kendaraan luhur motor krum berakhirnya bentuk mora ibu gunakan orang-orang bikin dari warna-warna jadi morak sing-sia Allah Bapak, bungun orang, tapi hea mabang jangan apa-apa. Rek gaya namon, hayu, rek adur gedang, tekstur menyedeng, tingkandi, oke begini, hayu. Jadi, sekalian menandat-dandang wajib panggung gini Hiji Memeriah Adwana Ustazah menangnya Menangnya nama Anak winti Wairu bapak Tenggungan gini Tenggungan Ibadah mat Tenggungan hiji Hiji genuin Duit mamisah Habis matramah Ayyibere Tampanan gini Dibere matah Dibere mati balang Tenggungin Tenggungin Tenggungin Ankhaya atik panitia atik selamat di bulu-bulu bikun Aaaaah selamat tadi bikin cair amplop di mana-mana ke-daung Kemungkinan siang balik antas kampungan Menurut amplop, tapi tentu bikin uang klub kan Ini Pasti muda berikan perbanan lain karena berikan untuk matahari nah ini matahari ini organ dibayar, mobil dibayar betul <SISTER> panitia sih mau gaji walaupun ustaz tidak hargakan tapi kurang, perlu <SISTER> tukang pikiran maksudnya, mamil dan dada dan wakawan, datang lagi mobil menerah seorang ya, jadi panitia jadi bukan lokiu Menurut pikiran, hati tepon, menjual kentong, Ustaz. Ya. <SILENCIO> Kita berjuang, Ustaz. Ya, berjuang di jalan Allah, pasti tepon. Dan itu adalah pengorbanan pasti pebalikannya. Ustaz, Ustaz ya. diri yang, Bismillahirrahmanirrahim. Udah biata, minalian karimah Allah, terutamir rajaban, Ustaz Jermanan, Insya Allah, gua bakal dibalas berizki di mali malipat ganda. Alhamdulillah. Ya Udil habis umpini kadir nah nomotor datang nah baju hejo oh puteh puteh kadah dibengeh bisa ruje pada iten in kadir pula kasih kana rotul peranan parati mustasar MNCN tu di pagaden para dan mudah-mudahan bersatu kita temu bersaudara sekali lagi punah hijimah naon sih ada motil babak kareuna buat Jadi sono orang Orang marora lagi. Biasa marora Ya, mau ini nih. Oh, itu hadir tadi itu penyanyi ini. Oke. Sing pelaya umur amin. Namanya sing pelaya umur sing barokah itu kinang diberi kesempatan kene urang tobat. Diberi kesempatan kene urang syun ku Allah. Syun ku Allah tek tang keramat tek nyumput. syun ku Allah, syun ku Allah. Allahumma ridzalikum. La. Finalis Tio ini fungsinya Bapak datang, bawa lima ratus ribu, tanyakan biasanya apa lima puluh, Pak, yang di mana ya? Biasanya apa empat lima puluh, eh bukan, ya? Apa kecualian itu? Ya kan, itu Bahasan kan? kurang, ada kasar apa majikan? Padahal tuh, Kenny, istri tidak diciptakan dari tulang orang porak, istri tidak ada. Istri tidak diciptakan dari tulang kaki, bukan untuk diinjak-injak, istri diciptakan dari tulang rusuk antara jantung dan hati, istri untuk disayang dan dimanja. Kalpang tu. Betul. dimanja. Jumlah diusapan. Ibu rusuk usapan. Tawaran bangun Jumat. Tawaran bangun Kami kawarangkada. Dang dang segala rumah. rumah Kita lihat mau Tau-tau, tawaran pada hari ya, Pak. yang sudah Alhamdulillah. para sudah Terakhir, kemajikan air sakit lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. terapi-terapi, sakit bukaknya Alhamdulillah kuasa intent di cara keberkatan diri penting Allah, silsia Subhanallah Yeah. <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, adua acara terakhir doa Untuk uraian tutup doa. Allahu washollihu washollihu wabarokatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Yabu. Ya Allah, ta ilma, ta bavaan, Ya Allah, keluhmu tuh Allah lagu ya salam warahmatullahi wabarakatuh